Halo semuanya, aku Rian, baca lagi di channel aku. How are you guys? Gimana yang kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Dan as always, setiap malam Jumat dan malam Senin, waktunya gue buat balik, balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian. Dan di video kali ini, gue masih pengen melanjutin buat ngebahas penampakan-penampakan yang terekam di tengah hutan. Kita udah sampai keluar 3, dan buat kalian yang belum menonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya nya gue taruh di bawah. So, langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu,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 Tiktokers Keeping It Real Hunters rutin bikin konten tentang mancing dan hunting di tengah hutan. Tapi, Doi mengaku kalau dulu pas Doi masih kecil, Doi tuh pernah ngeliat ada sebuah rumah yang serem banget di tengah hutan. Dan pas udah gede, Doi coba buat cari lagi rumah itu, tapi Doi gak pernah berhasil buat nemuin jalan ke arah rumah itu. Nah, sampai suatu hari, pas iseng-iseng Doi cari-cari lagi, Doi berhasil buat nemuin keberadaan rumah yang serem itu. Tapi, pas Doi lewat di depannya, ada yang aneh, guys. Perhatiin baik-baik. So, uh, I want to take everybody back here, a place I knew about when I was a kid. Haven't been able to find it since. But let me tell you, it's an eerie place. I got to show everybody this. Now that I found it again, brought my buddy Ashton with me. Thank you for that. You're welcome. But uh moon. What? I get a bad feeling every time I come in here. Why'd you have to come here on a full moon night? <laughs> I don't know. Good man. <laughs> so we should be coming up on it here pretty quickly. Oh yeah, look, There it. Is. look at that. I'm telling you some bad stuff happened back here. I gotta take Casey and show you this place. Casey, yeah. Look at this. Look at this. Why is the tire swing moving in this tree? Hey. Casey. <laughs> Probably the wind. You just drive by it. I really don't want to. Dude, this is this is a eerie place, man. There's some bad stuff happening back here in the '70s. Some bad juju here. Yeah, uh, hey, hold on, Casey. Go back. Go back. Huh? There was somebody standing in that window. Shut up. I see something in the window, Casey. Really? There's something. In the Give me that light. All right. Hey, over here, Ashley on the side. There should be. a Casey, I see something. No, not. Go okay. clear. Here. Hey, like a, one mattress in here. Okay. <laughs> Dude, there was somebody standing here, or a shadow, or something standing. Dude, hey, is that blood on that mattress? All right, come on. Want to check it out? Ada sebuah siluet berwarna hitam yang terlihat jelas di jendela. Persis pas doi ngelewatin depan rumah itu, tapi pas doi sadar dan doi coba buat balik lagi, bayangan yang tadi itu udah ngilang. Dan di bagian akhir video, ada sebuah pintu di rumah itu yang bisa ngebanting sendiri. Persis pas temennya ini nyobain buat masuk ke dalam. Tapi nih ya, yang paling aneh dari video yang tadi, kalau gue coba buat zoom dan perhatiin sosok yang tadi, sosoknya itu cuman hitam doang dan sama sekali nggak ada detailnya. Walaupun sosok itu udah kesorot lampu center dari tiktokers ini. So, menurut gue aneh banget ya. Dan abis kejadian di video yang tadi, Dua orang ini langsung buru-buru buat cabut dari tempat itu. wajah putih Video yang berikutnya ini gambarnya agak pecah dan pixelate karena ini adalah sebuah video lama yang lagi viral di Reddit. Video ini direkam tahun 2004. So, ada seseorang yang mengaku kalau ada sebuah puing-puing rumah yang ada di dalam hutan di belakang rumahnya. Doi mengaku kalau rumah itu angker karena selama doi tinggal di rumahnya, doi itu sama sekali nggak pernah ngelihat ada orang yang nempatin rumah itu. Doi coba buat masuk ke hutan, datengin rumah itu dan rekam pakai handphonenya. Yeah. Kelihatan nggak Ada sebuah wajah berwarna pucat yang kelihatan mengintip dari lubang jendela yang ada di rumah kosong itu Warnanya putih pucat dan cukup sulit untuk melihatnya karena jaraknya yang cukup jauh dari kamera ini Tapi kalau gua zoom, bentuk wajahnya itu kayak distorsi guys dan bahkan berubah-ubah setiap frame Padahal orang ini tuh yakin banget selama doi berada di situ, nggak ada orang lain selain doi. So gimana nih? Apakah yang tadi itu cuman ilusi optik aja? Atau jangan-jangan emang benar kalau yang tadi itu adalah sebuah penampakan? Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video yang berikutnya ini. Karena gue sama sekali nggak berhasil buat dapetin sumber asli dari video ini. Video ini diupload kredit, dan diambil oleh seorang cowok yang entah ngapain tiba-tiba ada di tengah hutan malam-malam. Doi coba buat masuk ke dalam hutan itu sambil bawa kamera dan lampu di tengah malam. Mungkin mau berburu konten atau nyari hewan, gua sendiri juga gak tau pasti. Tapi pas doi coba buat keliling di situ, tanpa disengaja doi sadar kalau ada sesosok makhluk yang udah ngeliatin doi dari tadi di balik pohon. Ada penampakan sosok mengerikan dengan wajah yang panjang dan mata yang lebar Dan bahkan kalau gue perhatiin matanya itu menyala di kegelapan Tapi anehnya pas sosok itu sadar kalau kerekam di video Sosok itu langsung kabur dan masuk ke dalam hutan Menurut gue sih di sini cukup aneh ya Seharusnya bukannya yang lari itu justru cowok yang megang kamera ini Kenapa yang kabur justru malah sosok yang tadi Yang serem siapa tapi yang kabur malah siapa gitu Seharusnya yang kabur itu justru malah cowok ini karena ngelihat sosok serem yang ada di tengah hutan. Tapi real or fake? Gimana menurut kalian? Ada seorang cowok yang di belakang rumahnya itu hutan. Dan Doi ini suka banget pelihara burung. Nah suatu malam tiba-tiba burung-burung yang ada di halamannya itu kayak berisik guys. Doi keluar rumah sambil bawa kamera buat jaga-jaga. Awalnya, doi tuh di situ sama sekali gak ada apa-apa, dan doi masuk lagi ke dalam rumahnya. Tapi pas doi coba buat lihat lagi rekaman video yang tadi, doi shock banget karena ada sesuatu yang sembunyi di balik atap dan gak sengaja kerekam di handphonenya. ada sesosok makhluk misterius dengan mata yang menyala tiba-tiba muncul dan balik sembunyi lagi dengan sangat cepat persis pas doi sadar akan kehadiran cowok ini kalau gue coba buat zoom dan terangin videonya sosoknya tuh mirip kayak orang ya tapi matanya itu menyala terang banget di kegelapan cowok ini sendiri juga gak sadar akan kehadiran sosok itu karena kondisi malam itu yang gelap banget di depan rumahnya Makanya doi itu sama sekali nggak ada reaksi pas sosok itu nongol dan doi baru tahu kalau ternyata yang gangguin burungnya malam itu bukan musang tapi 40 tahun. Video yang terakhir ini adalah video yang paling aneh menurut gue karena video ini direkam lebih dari 40 tahun yang lalu jadi video ini jelas nggak mungkin fake nggak mungkin editan apalagi settingan. Karena videonya aja direkam pake kamera film 8mm. So, ada seseorang dari Denmark yang nge-share sebuah video lama dari keluarganya. di mana video itu adalah video liburan ayahnya waktu kecil 40 tahun yang lalu. Persisnya video itu direkam oleh kakeknya yang pada saat itu berlibur di suatu tempat yang sangat terpencil di kaki gunung. Dan mereka tuh yakin banget kalau disitu sama sekali gak ada orang lain selain mereka. Tapi... Pas abis pulang liburan dari situ, dan mereka lihat lagi rekaman videonya, mereka tuh kaget banget karena ada sosok lain yang ikut terekam di kejauhan. Perhatikan baik-baik. Ada sosok siluet yang mirip kayak ibu-ibu yang terekam di kejauhan. Dan kayaknya sosok itu tuh ngeliatin ke arah sekeluarga ini. Ibu-ibu itu kayak pakai atasan berwarna putih dan bawahan berwarna gelap. Si ayahnya juga cerita kalau selama mereka liburan di situ sama sekali nggak ada orang lain. Jadi dok itu yakin banget kalau sosok yang tadi itu bukan turis atau penduduk sekitar situ. Karena sekeluarga ini sama sekali nggak ada yang ngeliat kehadirannya. Walaupun begitu, mereka sekeluarga juga sama sekali nggak mengklaim kalau yang tadi itu ada penampakan hantu adalah klip dari en film som ayah saya har optaget 40 år siden, da vi var på tur i skoven. Det som vi der ser, så pludselig så itu tidak en en skiltscene henne lidt ind bagaimana skoven. Og den personen var der ikke ved intuition. orang